Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ahi, Uhti. Selamat datang di channel Perindu Surga. Kenapa bulan Ramadan disebut sebagai bulan Al-Quran? Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan ini dipilih sebagai bulan untuk berpuasa dan pada bulan ini pula Al-Quran diturunkan. Ramadan adalah bulan khusus untuk Al-Qur'an, karena Al-Qur'an turun ketika itu. Allah Ta'ala berfirman, 'Syahrul Ramadan, anulazi, Unzilaf, fiil Quran.' Artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an, Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 185. Ibnu Abbas berkata bahwa Al-Qur'an itu turun sekali di Lahul Mahfuz, di Baitul izah pada malam Lailatul Qadar. Yang mendukung perkataan Ibnu Abbas adalah firman Allah Ta'ala di ayat lainnya. Inna anzalnahu Lailatil Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam kemuliaan, Quran Surat Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu filaila mubarakah. Artinya, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Quran Surat Ad-Dukon ayat 3. Nabi Sallallahu alaihi wasallam pernah salat bersama sahabat hujaifah di malam Ramadan, lalu beliau membaca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, dan surat Ali Imran. Jika ada ayat yang berisi ancaman neraka, maka beliau berhenti dan meminta perlindungan pada Allah dari neraka. Semoga kita dimudahkan untuk mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan dengan Al-Quran dan rajin mentadaburi, merenungkannya serta menghatamkannya. Semoga bermanfaat.